Selamat pagi adik-adik, halo apa kabar? Wah luar biasa, pasti semua baik ya semuanya? Ya kain juga, adik-adik hari ini kita mau dengar firman, dengar cerita tentang firman Tuhan yang seru sekali Tapi sebelumnya kita berdoa ya, ya Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami, menjaga kami dan membantu supaya kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, hari, -hari kasih dalam Tuhan hari ini ceritanya ada di Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Nanti minta tolong mama ya, bacain ya. Iya, bisa kan Gisel? Iya, Genta, Samuel, bisa? Dengan Daniel? Bianca dan Brian, siapa lagi tuh? Bayones, Lucy, Sofia, oh, banyak sekali ya. Oh iya ada adiknya Arjuna, Anya dan Sesen. Halo Penhock, iya adik-adik dari Yeremia uh, 7 ayat eh, 21 sampai 28 menceritakan seperti ini adik-adik. Jadi ada bangsa yang besar, bangsa ini bangsa pilihan Tuhan. Banyak sekali Nama bangsanya adalah bangsa Israel ya, Nah adik-adik bangsa Israel ini bangsa yang dipilih Tuhan Dan Tuhan membawa bangsa ini dari tanah Mesir ke tanah kanaan Tanah yang subur Tanah yang banyak segala macam hasil buahnya Sampai di sana Tuhan bilang di sana harus beribadah, melakukan hal yang baik. Jangan melawan Tuhan. Nah, adik-adik, itu nas beberapa nasihat Tuhan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, melalui Yosua. Nah, sampailah mereka di tanah Kanaan. Tetapi, adik-adik, rupanya bangsa Israel ini pada udah dikasih tanah yang subur, makanan dikasih kesenangan supaya mereka bahagia, mereka nggak melakukan hal yang disuruh Allah, mereka melawan Allah, mereka itu hmm, sukanya nggak senengin Allah, akhirnya mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka dihukum oleh Allah, dibuang ke tanah Babel, di sana dia disuruh bekerja, tidak mendapatkan kebebasan. Karena Tuhan Allah tidak suka disuruh beribadah, mereka malah menyembah berhala. Disuruh melakukan yang baik, mereka malah berbuat jahat. Disuruh mengucap syukur, mereka bersumut-sumut. Pokoknya dilawan aja, akhirnya mereka tidak bahagia. Hari ini kita kan punya temanya adalah Aku anak yang berbahagia. Nah, satu kali Tuhan Allah mengutus seorang nabi. Namanya Nabi Yeremia. Nah, ya, didik ya. Nabi Yeremia ini disuruh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel supaya hidup bahagia caranya bagaimana? caranya adalah patuh dan setia kepada peraturan-peraturan yang Allah sudah kasih. apa tuh tadi adik? Iya, beribadah kepada Tuhan, melakukan hal yang baik kepada semua orang. ya dengar-dengaran akan orang tua, nurut akan orang tua, tapi Yeremia menyampaikan hal itu Tujuannya adalah Apa adik adik Supaya orang Israel bahagia Tidak dihukum lagi oleh Allah Nah adik-adik kasih dalam Tuhan Kayaknya punya gambar nih Apa ya Coba adik-adik lihat, lihat. Ini seorang anak Matanya sakit Merah Terus bengkak Kenapa ya? Rupanya dia bilang sama mamanya Mama-ma, pinjem mama, dong Apa? Pinjam ini Pinjem HP Mamanya kasih sebentar ya Waktu mamanya ambil Eh, dianya gak mau adik-adik Nangis, ngambek sudah main hp jangan lama-lama dia ngambek akibatnya dia sakit adik-adik Matanya sakit dan dia badannya panas dia suruh istirahat Nggak enak kan kalau sakit Iya ada juga kita suka disuruh uh, Apa tuh jangan main hujan-hujanan Nanti apa kalau main hujan hujanan iya batuk pilek tapi dia nggak nurut. Seperti anak-anak ini juga tuh. Ya? Disuruh main, disuruh istirahat, dia malah pada main HP. Tadi akibatnya apa? Matanya pada sakit merah. Nah, Adik-adik, supaya kita bahagia, supaya Tuhan senang, supaya mama papa kita senang, papa kita senang, ya. Kita harus menurut supaya kita bahagia, kita senang dan Tuhan Allah juga bahagia melihat anak-anaknya bahagia. Kita nggak boleh meniru bangsa Israel yang selalu melawan kehendak Tuhan sehingga dihukum. Supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan, kita harus menuruti apa kata mama dan papa. Nah, nanti Kak Lahian ya, Yang memandu kalian Untuk apa jadi? Untuk membuat aktivitas nah, Supaya senang nah, Sebelum kita melanjutkan aktivitas Kita berdoa Supaya kita menjadi anak yang apa tadi? Iya Anak yang penurut Supaya kita bahagia Mari kita berdoa ya Iya, Tuhan Yesus Jadikan saya anak yang dengar-dengaran akan orang tua. Nurut pada orang tua. Kalau main HP, jangan lama-lama supaya matanya enggak rusak. Tolong ya Tuhan, dengar doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, jadi itulah firman Tuhan hari ini. Dia dengan cara apa tadi? Selalu taat setia kepada orang tua dan kakak. Layan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu! Kembali lagi bersama Kak Rachel Di sini, Nah, Kak Rachel hari ini akan membantu adik-adik untuk membuat aktivitas kelas TK. Nah, kira-kira kita akan bikin aktivitas apa ya, Kak Rachel? Tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan dari Kak Yeyen. Yuk, kita sekarang bikin aktivitas. Kita siapin bahan-bahannya dulu ya. bahan bahan yang akan adik-adik butuhkan adalah ini. Nah, adik-adik, dengan bahan-bahan tadi, kira-kira kita akan bikin apa ya? Nah, aktivitas hari ini adalah membuat ini. Yuk, adik-adik, kita langsung aja bikin aktivitasnya. Nah, hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik ambil origami adik-adik. Adik-adik akan membuat batang dari dua bunga yang tadi adik-adik sudah lihat ya. Yang satu batangnya yang besar, yang satu batangnya yang kecil. Nah, nanti akan jadinya seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. kedua ya, yang besar dan yang kecil. Tingginya pun berbeda ya adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik buat daun dari kertas origami yang sama, yang warna hijau. Seperti ini, nanti adik-adik minta bantuan mama papa untuk tempelin ya. Jadi begini adik-adik. Oke kita tempel sama-sama ya. Nah adik-adik kalau adik-adik sudah selesai tempel batang dan daunnya, adik-adik bisa ambil kertas origami lagi yang warnanya oranye atau kuning. Adik-adik bisa membuat lingkaran seperti ini, yang satu besar dan yang satu kecil. Jangan lupa minta bantuan mama papa untuk bikin lingkaran dan guntingnya ya. Hati-hati karena gunting tajam adik-adik. Dan sekarang kita masuk untuk membuat bunganya adik-adik. Nah bunganya itu akan jadi seperti ini adik-adik. Ini gimana kak Rachel cara buatnya? Nah cara buatnya adik-adik ambil sedotan yang adik-adik punya di rumah. Adik-adik bisa menggunakan sedotan atau katenbat ya. Jadi terserah adik-adik ambil sedotan, adik-adik lipat jadi dua seperti ini. Lalu adik-adik gunting -adik seperti ini adik-adik jadi dua. Adik-adik terus bikin hingga jadi seperti ini Adik-adik. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, setelah Adik-adik selesai membuat milenya, Adik-adik bisa tempelkan dulu ini di kertasnya, lalu Adik-adik bisa tempel timpa dengan lingkaran yang sudah ada di atas seperti ini adik, -adik. Jika Adik-adik kesusahan dan pantut-pantulnya belum namanya siapa ya untuk Adik-adik kelas TK, Adik-adik bisa juga tempelkan pakai double tip atau lem atau selotip. Nah, jika adik-adik sudah selesai menggunting dan menempel aktivitas adik-adik, jangan lupa di lingkaran yang berwarna kuning atau gula tadi, untuk yang besar adik-adik tuliskan bersyukur dan taat. Untuk yang kecil adik-adik masukkan nama adik-adik ya. Nah, adik-adik jadinya akan seperti ini. Tada! Nah, adik-adik jangan lupa untuk tuliskan ayat Alkitab yang kita baca hari ini yaitu Yeremia 7 ayat 21-28. Ini untuk tulisan bersyukur dan taat. yang kecilnya untuk tulisan nama adik-adik. Oke, aktivitas hari ini sudah jadi adik-adik. Jangan lupa adik-adik fotokan aktivitasnya, lalu adik-adik kirimkan ke grup PA PKPA Shalom Depok agar Kak Rachel dan Kak Yen bisa lihat ya. Oke, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Selamat hari minggu. Adik-adik, tadi sudah dengar cerita, sudah beraktivitas. Sekarang kita akan kembali ke kegiatan kita hari lepas hari. Ada yang mau pergi, ada yang mau tidur siang, ada yang mau makan. Tapi sebelumnya kita terima berkat Tuhan ya, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa. Dengan penyertaan roh kudus akan memberkati adik-adik dan kita semua saat ini sampai selama-lamanya Amin